Menemani santai, siang kalian saat ini, Bangi Minaka menyuguhkan kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama, kita awali dengan cidukan foto Baby L dan tutunya Papa Bilar. Dengan gaya yang sama, Masya Allah ekspresinya sungguh sama persis. Inilah membuat kita semakin bahagia dan selalu happy melihat Leslar Family, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu Dan mudah-mudahan rumah tangga Leslar pun selalu bahagia dan rukun Amin Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun volinaster mengatakan Ya Allah bang, ini abang yang punya gaya duluan Atau papa yang ngopi abang Plek ketiplek banget katanya itu Masya Allah Ada juga tanggapan dari Priyo Nugroho 121398 Masya Allah plek ketiplek tapi ada yang kurang min, papahnya nggak ada encesnya katanya itu, aduh bikin ngakak banget ya, masyaallah luar biasa. mudah-mudahan semakin banyak doa, dukungan juga dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Leslar Family. Selanjutnya, para sahabat kita simak juga Fir bufir, bufir mengunggah video para sahabat ya Papa Bi saat diwawancara semalam terlihat Papa Bilar, ini dikerumurin oleh wartawan. Katanya sih sudah diboykot dari TV, tapi masih banyak wartawan yang mengerumunin Papa B. Masya Allah, tapi kenapa ya? Media masih mengerumutin seperti semut yang ngemutin madu. Inilah bedanya Leslar. Luar biasa idola kesengan kita, selalu menjadi pusat perhatian, selalu menjadi sorotan banyak orang. Mudah-mudahan sehat terus dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Bu Fir Sehat terus, anak-anak baik, Leslar family Media masih butuh berita Leslar kan? Makanya kalau masih butuh bikin berita yang baik-baik aja ya Karena idola gua juga sudah baik, humble kelak ke kalian itu persahabat ya, himbauan juga untuk para media di luar sana yang masih memberitakan leslar yang buruk. Hentikan, harusnya media-media memberitakan yang baik-baik. Kita lihat juga persahabat ya komentar diberikan juga di unggahan ini. Di antaranya terikut mengatakan amin allahumma amin. Agree bufir. Masya Allah. Allah, Semoga leslar family selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa ta'ala limpahan keberkahan dalam segala hal selalu menyertai kalian bertiga selamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, mudah-mudahan Lesti dan rizki Bilar selalu menjadi contoh baik, selalu humble, attitude pun mudah-mudahan selalu terjaga dengan baik. Amin. Kemudian kita lihat juga persahabat, dia dicuduhkan momen saat Leslar family beserta Ustaz Suki ini ketika saat mau berangkat ibadah umroh. Alhamdulillah. Kita melihat Lestler family tentunya melaksanakan ibadah umroh bersama. Kita bangga, kita bahagia punya idola kesayangan yang masih banyak di luar sana pun. Orang-orang yang tulus, mencintai, mendoakan untuk Lesti dan Rizky Billar. Ini light post persahabat ya, tapi kita bangga dan bahagia. Karena Ustazuki begitu tulus, mencintai, dan menyatukan Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya sahabat kita simak juga ini ada wawancara juga nih persahabatnya momen papa B ini diwawancara dan ada yang bikin ngakak banget persahabat ya papa B ini ditanya mengenai perihal soal sepatu yang enggak dibawa nih persahabat ya papa juga menyampaikan sepatunya itu mendapat minjem kebetulan papa B nggak bawa sepatu katanya persahabat ya tapi tentunya hanya sepatu saja yang minjem mobil tentunya tidak minjem ini jadi tekankan juga oleh Papa Bi mengenai mobil nih persahabat ya mobil nggak minjem kata Papa Bilar jangan fitnah tuh persahabat untuk wawancara aja persahabat ya Papa Bi tentunya dengan tegas menyampaikan perihal tersebut namun Mas Wawan dan Mbak Wawan pun tentunya ketawa ngakak nih ketika Papa bilang menyampaikan perihal tersebut. Masya Allah, lucu banget ya Papa Babi memang selalu saja buat semua orang ketawa bahagia. Alhamdulillah itu kesayangan kita selalu humble kepada siapapun. Kita lihat juga persahabat ya untuk selanjutnya ada unggahan terbaru dari Mama Kejora yang mengunggah foto keluarga besar. Masya Allah ternyata Bibi ini sepertinya sedang melaksanakan lamaran, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bismillah mudah-mudahan lancar sampai H nanti untuk Bibi Indi. Bismillah doa terbaik juga buat Bibi Indi. Kita lihat juga kalimat komentar begitu banyak juga yang diberikan. Di antaranya dari Kak Rivi persahabatnya sebagai manajernya Bunda Lesti, ikut berkomentar, lancar sampai hari H, Indin beraidah 25. Amin. Masya Allah banget ya Alhamdulillah. Kita menyaksikan tentunya foto keluarga Bunda Lesti menghadiri acara lamaran Bibi Indi. Masya Allah luar biasa. Hanya kalimat Masya Allah yang selalu kita ucapkan. Mudah-mudahan berkah barokah untuk kita semuanya. Amin. Dan jangan lupa juga persahabat ya, selalu pantengin channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik dan kabar terbaru dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.